Wadidaw, wadidaw lihat teman-teman di sini ada banyak sekali mainan Wiih Widih mainannya di sini keren-keren sekali ya teman-teman Yuk kita ambil satu persatu Wow lihat teman-teman di sini ada spider-man Wow mantul sekali ya teman-teman Iron Spider-Man nya ini Ada kaki laba-labanya Empat ya teman-teman Kaki laba-labanya Wow mantul sekali Yuk kita simpan ke kotak ajaib Wow mantul Widih-widih Lihat teman-teman Di sini ada Wah di sini ada The Flash Hey Flash Go Aha uh -huh. Widi-widi lucu sekali ya teman-teman The blast ini berwarna merah The plus ini si pelari cepat teman-teman Mantul sekali Widih-widih lihat teman-teman Di sini ada Wow di sini ada topeng hook Widi keren sekali ya teman-teman Topeng hook-nya ini si monster hijau Kita simpan Wah wah wah di sini ada Topeng Iron Man Wow, mantul sekali ya teman-teman topeng Iron Man-nya ini mantul sekali, mantap betul. Widi widih lihat teman-teman di sini ada, wow di sini ada topeng Bumblebee. Widih lucu sekali ya teman-teman topeng Bumblebee-nya ini berwarna kuning. Kita simpan lagi. Widi Widi, di sini ada, wah di sini ada Batman wow lucu sekali ya teman teman batman nya ini chibi chibi wow kita simpan widi widi sini ada hulk buster chibi chibi teman teman wow mantul sekali ya teman teman gagah sekali hulk buster nya ini lihat wah keren sekali teman teman kita simpan widi widi sini ada hulk berarmor teman teman Widih, keren sekali ya! Teman-teman, Hope-nya ini ada armornya. Dia sedang membawa kapak dan juga palu. Lihat di kepalanya, ada jambulnya berwarna merah. Mantul! Widih, widih, di sini ada Kapten Amerika. Wow, lucu sekali ya kapten Amerikanya ini, berwarna biru. Wah, mantul sekali, teman-teman! Mantap betul! Widi Widi, di sini ada Loki. <laughs> oh, you truly have wow, lucu sekali ya, teman-teman. Lokinya ini ada sayapnya berwarna hijau. Dia ada tanduknya juga, teman-teman. Tanduknya tajam sekali. Wah mantul. Widi Widi, di sini ada. Wow, di sini ada monster Penom. I am finally free. <laughs> Wow lihat teman-teman, penom -teman. ini sangat sekarang sekali. Lihat di sini lidahnya panjang sekali, teman-teman. Wah, keren ya. Di sini ada dia ada nyala-nyalanya juga, teman-teman. Lihat, ada lampunya. Wah, keren sekali ya. Kita simpan. Widi-widi di sini ada. Wow, di sini ada Wonder Woman. Wah, wow, cantik sekali ya, teman-teman! Wonder Woman ini, si superhero wanita mantap betul. Ini duit di sini ada. Wah, di sini ada torch. Jadi lucu sekali ya, teman-teman. Torsnya ini lihat kepalanya bisa. Geleng-geleng, bisa geleng. di, di belakangnya ada selendang merahnya juga, mantap sekali. Wah wah wah, di sini ada tors lagi teman-teman. Di sini torsnya ada ninya ya teman, teman, ada jenggotnya, rambutnya panjang dan dia sedang membawa palu. Wow, mantul sekali. Kita simpan lagi. Widi Widi, di sini ada. Wah, di sini ada Superman. Wih, seram sekali ya teman-teman. Sepuriman ini sedang marah. Lihat matanya berwarna merah, teman-teman. Dia membuat tombak juga ya. Di sini tombaknya tajam sekali. Wow, mantul. Widi, Widi, di sini ada. Wow, di sini ada palu tors. Wow, mantul sekali ya teman-teman. Palu torsnya ini sangat besar sekali, teman-teman. Widi, di sini kita pukul-pukul dulu mainannya. Widih, widih, di sini ada Hulkbuster. wow besar sekali ya teman-teman Hulkbuster-nya ini. Lihat di sini di dalam kepalanya ada Iron Man-nya teman-teman. Kita buka 1 2 3. Ini lihat ada Iron Man-nya teman-teman. Mantap betul. Kita simpan. Widih-widih, di sini ada Deadpool. Oh, no. oh, yes, I'm taking over here. Wow, keren sekali! Teman-teman, Deadpool ini dia sedang membawa dua pedang. Ini, ini, ini, mantul! Wah, wah, wah, di sini ada Kapten Marvel. Jadi, cantik sekali ya, teman-teman. Kapten -teman. Marvel ini si superhero wanita. Di sini ada lampunya juga, teman-teman. Lihat -teman. dadanya, menyala merah, mantul! Widi, di sini ada topeng Power Rangers. Wow, keren sekali ya Power Rangers-nya ini, berwarna biru, mantul. Widi, di sini ada topeng Tors. We wow, mantul sekali teman-teman topeng Tors-nya ini berwarna abu-abu. Widiwidi di sini ada topeng kapten Amerika. Wow, keren sekali ya teman-teman topeng Kapten Amerikanya ini berwarna biru. Widi-widi, di sini ada wah, di sini ada topeng Thanos. Widi mantul sekali ya teman-teman berwarna ungu. Kita simpan lagi. Widi-widi, di sini ada wow. Di sini ada topeng Ultraman. Udah, keren sekali teman-teman topeng Ultramannya ini ada tanduknya ya, tanduknya ada dua, tajam sekali. Kita simpan. Widi Widi, di sini ada topeng Bima teman-teman. Wow, keren sekali ya topeng bimanya ini berwarna biru teman-teman, mantul sekali, mantap betul. Jadi yang terakhir di sini ada tameng Kapten Amerika wow keren sekali ya teman-teman topeng eh topeng tameng teman-teman Di sini berwarna merah putih biru dan di tengahnya ada bintangnya, teman-teman mantul sekali Oke kita siapkan lagi ke kotak ajaib wadidaw wadidaw lihat teman-teman Di sini kotak ajaibnya sudah penuh terima kasih ya sudah menonton video ini waktunya kita bawa pulang